Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alanihi wa sahbihi ajuma'in Amma ba'du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 Amin Ya Robbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan doa pengasihan yang sangat ampuh sekali dan mudah dalam pengamalannya Amalan pengasihan ini sudah banyak yang mengamalkannya baik itu laki-laki maupun wanita dan juga sudah banyak yang membuktikan akan kampuhannya untuk memikat dan menundukkan hati lawan jenis. Oleh karena itu, janganlah disalahgunakan dalam pengamalkannya. Pergunakanlah dengan bijak dan dengan penuh tanggung jawab. Namun, sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini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 dengan cara Anda mengamalkannya dengan memejamkan mata dan membacanya dalam hati, serta dilakukan dengan istiqomah dan dengan penuh keyakinan. Insya Allah, jika Anda istiqomah serta yakin dalam mengamalkannya, dalam waktu tidak kurang dari dua hari, target akan luluh hatinya dan apa yang Anda inginkan akan diturutinya. Adapun bacaan amalannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang harus anda lakukan adalah bertawasul terlebih dahulu. Yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Radhiyallahu Yang ketiga kepada kedua orang tua anda. Serta yang terakhir kepada target yang anda tuju. Setelah itu anda bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali di dalam hati. Sambil anda membayangkan si target yang anda tuju. Anda kerjakanlah dengan yakin dan istiqomah. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat.